Wisata udara yoga yang lagi hits dapat dieksplor ke Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Di wilayah Kota Jepara disamping terkenal dengan ikon ukir dan banyaknya wisata laut yang mempesona, juga memiliki wisata-wisata alam yang dapat memanjakan mata para wisatawan yang hadir. Banyak sekali wisata alam yang dapat dijumpai di Kota Jepara. Yang membuat masyarakat penasaran dengan wisata udara yoga ini adalah tempatnya yang begitu asri Selain itu lokasinya juga sangat bagus sekali mirip seperti wisata di Bali dengan Gapura ala Ala Bali dengan balutan kain yang berada di pohon, pohon serta patung arca Di tempat ini tidak membosankan karena tersedia tempat bermain anak, kuliner, gazebo, binatang kuda, burung, monyet dan lain-lain penasaran yuk explore ke yoga udara Rute menuju tempat wisata ini bisa dicapai melalui dua jalur. Pertama, melalui bundaran Ngabul menuju arah Mantingan. Gang pertama sebelah kiri masuk terus ke arah Desa Ngeling. Ada masjid nanti belok ke kanan mengikuti jalan. Arah kedua, bisa dicapai dengan masuk gang pom bensin Ngabul, ikuti jalan lurus dan nanti akan ketemu tempat wisata ini. propertikudus.com tempat cari dan jual beli properti di kudus propertikudus.com tempat cari dan jual beli properti di Kudus. Terima kasih Anda sudah menonton video propertikulus.com Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel propertikulus.com